Heho Pop gangs. Dari data humas Polri yang rilis akhir tahun 2021 kemarin, setidaknya ada 24.722 personil Polwan se-Indonesia. Nah, dari sekian banyak Polwan yang ada, gak jarang beberapa dari anggota Polwan ini membuat netizen nganga -ngang dengan kecantikan mereka. Contohnya saja, Briptu Hikmah Nur Syafa. Poluan yang satu ini viral pada September 2021 kemarin, karena sebuah foto viral saat dirinya melakukan aksi perdamaian di Afrika Tengah. Aduh-aduh, gendong anak orang aja kelihatan mesra ya, apalagi kalau gendongin anaknya dengan kamu, Bang. Bagi cowok-cowok, Briptu Hikmah ini kayaknya emang jadi wanita impian ya, karena selain sosoknya yang terlihat baik, dia ternyata juga jago masak, seperti yang sering diperlihatkan di Instagram miliknya yang memiliki lebih dari 200.000 ribu follower. Nah, sedikit lebih dalam membahas sosoknya, Briptu Hikma ini pertama kali menjadi seorang polwan di tahun 2013. Profesi ini dipilih olehnya karena emang dekat dengan profesi keluarganya yang kebanyakan polisi. Berkarir sebagai polisi, Briptu Hikma pertama kali ditugaskan sebagai polisi lalu lintas di Bantul. Berikutnya ada bribda Fanny Simbolon. Seperti tadi, bribda yang satu ini menjalani profesinya sebagai seorang polwan karena emang berasal dari keluarga polisi. Dirinya pertama kali viral di tahun 2019 kemarin saat menjadi pasukan pengamanan untuk Pilpres yang tengah berlangsung. Dari situ, Fanny terus mendulang fans yang terus beranak-pinak. Sekarang jumlah followers ig mencapai 220.000 lebih pengguna. Kalau soal cantik, jangan tanya lagi. Cewek berambut pendek ini bahkan pernah menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. <laughs> Banyak media yang memberitakan kalau Fanny adalah sosok bodyguard idaman yang diinginkan oleh abang Hotman Paris. Nah, selain itu saking banyaknya fans yang dia miliki, saat hari poluan, bribda Vani juga mendapatkan perhatian khusus lo dari fansnya, berupa karangan bunga raksasa. Wah, wah, wah, ini nih yang namanya privilege, jadi cantik. Mau juga dong dikirimin bunga? <tik> Oke, kita lanjut. Bagi kamu yang doyan nonton 86, ada lagi nih Brigadir Eka Prestia yang sering hadir dalam acara tersebut. Nah, karena acaranya cukup populer, Brigadir Eka memang dapat panggung yang cukup baik. Pesona kecantikannya membuat dirinya makin populer dengan follower Instagram yang mencapai 50 ribu lebih pengguna. Nah sayangnya cowok-cowok yang sering kepincut sama senyum manis doi harus sabar sih, karena hati dari Brigadir Eka udah ada yang punya. Pasangannya memiliki profesi yang sama yaitu seorang polisi yaitu kompol Raden Bagus Wibisono Hadoyo. Jadi fix sekarang Brigadir Eka jadi ibu bayangkari. Selanjutnya, ada Brip Christie yang buat media sosial super rame lewat komen. Linknya mana, Bang? <gifat> Pokoknya, sesi sosmed itu cuma cariin, "lang-ling, lang-ling" -lang video Brip Christie pada awal 2022 kemarin. Hal ini tuh disebabkan karena si Paul wan cantik, katanya punya video dewasa yang membuat dirinya melakukan hal yang tidak senonoh. Namun, video ini kemudian diklarifikasi bahwa video yang dikaitkan dengan dirinya itu tidak benar. Bagi yang asing dengan Briptu Christie, dia ini adalah seorang poluan asal Manado yang dicari sejak Januari 2022 karena kasus desersi atau membolos dalam bertugas sejak akhir tahun 2021. Dari kasus ini, Briptu Christie kemudian masuk dalam daftar pencarian orang yang kemudian terus dicari. Nah, akhirnya pada bulan Februari, si Briptu harus keok dan ditangkap di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dia didapatkan check-in dengan identitas palsu. Saat penangkapan, Bripto Christie tidak melakukan perlawanan apapun, bahkan pasrah saat dipecat. Dalam keterangan lebih lanjut, Bripto Christie mengaku kalau kasus desersinya ditengarai karena dirinya memang tidak ingin menjadi polwan. Profesi yang dia jalani tersebut datang dari permintaan ibunya. Hmm, kalau gini ya susah juga, anak maunya apa, emak maunya apa. Berikutnya kita pindah ke sosok bribda Sulfiana Mayasari polwan yang satu ini merupakan salah satu anggota dari lereng lawu yang viral karena aksi menakjubkannya. Bagaimana tidak di balik mukanya yang terlihat lugu dan juga manis bribda Sulfiana ternyata berhasil menggagalkan kegiatan bandar narkoba di wilayah pengawasannya. Dari cerita tersebut bribda Sulfiana bahkan harus berkelahi dengan pria yang memiliki badan lebih gede dalam penangkapan tersebut. Nah sayangnya, meskipun banyak orang yang kepo dengan kehidupan pribadi dari Bribda Sulfiana, tidak banyak hal yang diketahui karena dia memprivat akun Instagramnya yang memiliki lebih dari 10.000 followers. Apa aku follow dulu ya biar bisa ngeliat? Oke, bicara soal polwan cantik ada juga nih Bribda ismi Aisyah yang tidak bisa kita lewatkan. Pertama kali cewek ini viral karena sebuah foto candid miliknya yang membuat hati netizen terselebihuuu. Foto tadi diambil saat dirinya berada di Bandung untuk penangkapan terduga aksi terorisme. Yah memang, Bribda yang satu ini dikenal sebagai polwan aktif di Polda, Jabar yang sering tertangkap kamera melakukan dokumentasi. Nah, soal kabarnya sekarang kalau kamu kepo, Bribda ismi Aisyah memiliki Instagram dengan lebih dari 400 ribu follower. Cewek yang dulunya berambut pendek ini sudah berambut panjang. Seringkali dirinya membagikan kegiatan yang sangat dia senangi yaitu berlari. Tentu saja lari yang dilakukan bukan lari dari kenyataan cin, tapi yang sering kita lakukan. <laughs> oh iya, yeah, sayangnya sekali lagi netizen harus patah hati nih. Karena sosok cantik Bibda Ismi ternyata sudah punya belahan jiwa besti. Kabarnya juga berasal dari kalangan polisi. Wah, wah, wah. Apakah ini sinyal kalau polisi itu cuma untuk polisi juga? Ah, ada lagi nih sosok Kompol Yuni Purwanti Kusuma yang buat Polri harus tepok jidat, geleng-geleng kepala dan juga salto belakang dah. Bagaimana tidak? Kompol Yuni ini membuat nama Polri sangat tercoreng lewat kasusnya di tahun 2021 kemarin yang tertangkap pesta narkoboy dengan 11 anggota polisi lainnya di salah satu hotel di Bandung. Pada penangkapan tersebut, Kompol Yuni bukan anggota biasa melainkan seorang kapolsek yang memiliki kekuasaan. Uhduh, ini sih udah kayak lempar pupuk ke muka Polri ya. Padahal nih secara track record Kompol Yuni mencapai karir sebagai kapolsek itu karena berprestasi. Beragam kasus narkoba pernah diungkapkan dan bahkan menjadi salah satu sosok polisi yang katanya ditakuti para bandar. Namun sayang seribu sayang, walaupun jadi idaman, ternyata kompol Yuni jadi siluman yang juga merupakan pemakai barang terlarang tersebut. Sampai-sampai dia harus menghadapi pemecatan secara tidak hormat. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.